Jebakan uang adalah judul yang provokatif. Namun hal ini penting untuk diingatkan, mengingat selama 18 tahun dari TK sampai tamat kuliah, bahkan sampai S3, doktoral, profesor, tamat 7 tahunan lagi, atau kita selama 25 tahun makan sekolah, pelajaran tentang value of money tidak ada. Sementara tujuan dari sekolah adalah katanya, mencari uang, ujungnya. Kita mencari uang dengan profesi, kita mencari uang dengan wirausaha. Namun, selama masa sekolah yang panjang, tidak diajari apapun tentang mengelola uang, nilai uang, manfaat uang, resiko uang, mencari uang, mengembangbiakan uang, semua didapat dengan terantuk-antuk, dengan berat dalam kehidupan pasca tamat sekolah. Ketika tamat sekolah, mulailah beban biaya-biaya muncul menjadi masalah. Bagaimana membayar listrik, makan, transport, komunikasi, kesehatan, travel? Gak hidup, dan banyak lagi yang harus dibayar. Bayarnya pakai apa? Pakai uang, pakai emas, pakai apapun, tetap saja harus Anda miliki terlebih dahulu. Harus ada kita kumpulkan terlebih dahulu. Dalam statistik keuangan Indonesia, 79% populasi hidupnya dari paycheck to paycheck. Apa itu artinya? Gaji bulanan atau pendapatan bulanan hanya bisa hidup untuk sebulan. Akhir bulan habis, harus kerja lagi untuk hidup bulan tersebut. Sisa dari 21% ini, adakah orang yang kaya yang kerja cuma sebulan tapi bisa untuk hidup setahun? Atau tidak kerja bisa hidup selamanya karena hartanya banyak? Bukan. Sisanya yang 21% ini adalah mereka yang hidup dari tunjangan orang lain atau subsidi negara. Yaitu sekitar 20%. Yang kerja sedikit dapatnya banyak hanya satu persen populasi manusia di Indonesia. Yang 20% bisa dikatakan tidak berincome Ini di usia kerja tentunya. Kita abaikan yang usia 17 tahun ke bawah atau yang 65 tahun ke atas. Sungguh. Bukan berapa besar uang yang Anda peroleh intinya. Dari paycheck to paycheck. Sungguh. Faktanya, ada yang hidup 5 juta pendapatannya sebulan. Biaya hidupnya 5 juta sebulan. Lalu, kalau 20 juta sebulan, apakah tidak paycheck to pecek lagi? Bukan begitu. Bahkan ada yang setiap bulan pendapatannya 100 juta rupiah, tetap saja hidupnya pecek to pecek Habis juga tuh duitnya. Intinya, kita harus tahu bagaimana uang keluar jauh lebih penting daripada uang masuk. Kita bagi uang keluar itu. Untuk yang produktif atau untuk yang konsumtif? Sungguh, yang membuat Anda keluar dari pecek to pecek adalah apa yang Anda keluarkan untuk hal yang produktif seperti menabung, bisnis, dan investasi. Ada 1713 bidang usaha, ada 191 macam jenis investasi. Ini Anda harus tahu, harus faham, dan harus menguasainya. Setidaknya satu hal, yaitu khusus di bidang Anda saja. Sahabat, di masa endemi berkepanjangan yang menimbulkan masalah kesehatan, di masa perang militer di Eropa Timur berkepanjangan yang menyebabkan ekonomi dunia bermasalah, di masa cuaca tidak menentu yang berkepanjangan yang menimbulkan masalah pangan Di masa harga BBM dunia naik 50%, di masa harga pangan dan harga barang-barang naik 50% yang disebut dengan inflasi tinggi, di masa di mana mata uang dunia melemah termasuk mata uang Indonesia, yang terbaik dilakukan adalah belajar selama 3 hari berkumpul dengan 300 saudara kenalan baru yang akan membuat kita bukan saja memiliki pikiran baru, tetapi jaringan network baru. Itu salah satu solusinya. Selamat bergabung.